يَسْبَحُونَ وَأَنْتَ كنت رحمون <تصفيق> وما تأثيهم من آيات من آيات ربهم إلا. Kurung sedikit, tapi لا بسنا شيئا ولا دجسا إلا بكم تملون إنهم أصحاب الجنة يوما في شغل, يوم شغل فاقون هم في ليل الأموات إكيم تقيؤ. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings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 Salaat wassalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Oh, Sudhiyadi khalidhi adriqni ya Rasulullah. Amal baidu hadratil mukarramin fara al-fatid wal ustajah. Ilhusus sahibul pain ayah Haji Abd Razak. Mata hayati. Amin. Apa? Amin. Semua para tamu undangan yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Amin. Langsung aja ceramah saya ini tiga karena masih ada satu undangan lagi dari sini langsung ke Arkok Pangasinan. Keluarga besar Angkatan Udara Alhamdulillah satu hari ini ada dua acara Alhamdulillah kali 6 juta Cuma artis. Ibu yang kami hormati luar biasa Kita sudah memasuki pengujung bulan Sya'ban. Mana banyak peristiwa besar di bulan Syakban 1, diantaranya Allah turunkan ayat untuk perbanyak membaca solawat. Amin ya Robbal. Tadi luar biasa tim solawat, luar biasa suaranya merdu Suaranya mantap. Mudah-mudahan kata Rasul, 'Inna aulana sini Biar nenek-nenek tetap aja, kelihatannya tua. Oh, yang mudah-mudahan, no. no. Bapak, ya, wajar, ya. Saya kalau melihat ayat tinggi, heran. Makanya bapaknya pun biasa baik. Ya? Doanya bagus. Yang kedua, subhanallah, di dalam bulan syaban peristiwa kedua, Allah untuk perintahkan buat hamba Allah untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, alhamdulillah. Lela. Ini luar biasa ayah rojak dalam acara tawakupan sekaligus haul orang tua dan mertua Bo, Bo. Mari ngapa Sonor way matanya Mari Bo Ini salah Neng Ayu seharusnya ngaturnya yang bening-bening di depan banget Belum ibadah belum puasa mpoh ayu ting-ting baru gembira akan datang bulan suci ramadan kata rasul <tik> manfariha bin uli ramadan haramallahu jasadahu ala niran. barang siapa orang depok timur keluarga besar ayah rojak gembira datang ramadan niscaya nanti domil akhir tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin. mpoh ayu ya banyakin tawa ya <tik> Suiting, kagak suiting, tawa, be! Emak-emak juga tawa, di jalanan tawa, amin apa? Di mobil angkot tawa, alhamdulillah -al -al -al habis saya ceramah P.A. semua Ini ya, banget, ini saya jerama panggungnya kekermenan Ini setiap tahun, gua aja ya? Kok oh, baru bersama saya? Masya Allah, banyak umur dah, amin. tahun ini umatku tahu, umat Rasul tahu isi daripada kebesaran Ramadan niscaya satu tahun ini dijadikan bulan suci Ramadan Alhamdulillah Marhaban ya syahra Ramadan Ayo. Marhaban syahra siami foto Marhaban Ya sahur ramadhan langsung senyum Marhaban sahur Kira Marhaban Sahur ramadhan Marhaban Sahur siyami Marhaban Ya sahur ramadhan Marhaban